Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Setiawan, NPM 1913025021 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Video ini adalah tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Jaringan Nirkabel yang diampu oleh Ibu Resti Anissa SSTMkom. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu mereview artikel dengan topik jaringan personal. Dengan judul Comparative Performance Analysis of Short-Range Wireless Protocols for Wireless Personal Area Network Yang dilakukan oleh Rehman Mubassar dan kawan-kawan pada tahun 2020 Kemudian isi di sini saya akan membahas mengenai pendahuluannya, tinjauan pustaka, simulation and result, dan juga kesimpulan Yang pertama adalah pendahuluan Penelitian tersebut di belakang, dalam modern ini yang dilengkapi secara digital, teknologi nirkabel memainkan peran penting dan bersemangat dalam elektronik, berdaya rendah, dan perangkat teknologi terbaru yang hemat energi seperti ponsel, laptop, dan lain-lainnya. Juga, jaringan nirkabel ini adalah penggunaan umum dan semua orang sedang difasilitasi dan dapat dilihat dalam berbagai bentuk yaitu kamera digital ke ponsel, ke laptop, ke printer juga, dan lain-lainnya. Wepan terdiri dari komputer dan perangkat telekomunikasi dengan range rendah hingga 100 meter tanpa kabel dan koneksi kabel. Kemudian dalam koneksi nirkabel sendiri menghubungkan perangkat untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan andal. Permintaan yang akan tinggi kecepatan data dengan konsumsi daya jarak jauh dan kecil meningkat. Dari hari ke hari, semakin 90% dari perangkat digunakan di dalam ruangan, mereka membutuhkan lebih banyak bandwidth, tingkat latensi yang rendah, efisiensi spektral yang lebih tinggi, dan kehalusan throughput maksimum. Selanjutnya, sebagai jumlah pengguna semakin meningkat, sehingga menjadi tantangan tersinggung diri bagi para peneliti tersebut untuk mengembangkan sistem komunikasi nirkabel yang cepat dan andal serta properti ini. Kemudian pada tinjauan pustaka. WiFi sendiri terbagi atas empat bagian yaitu W1 yaitu Wireless Wide Area Network, kemudian WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, kemudian yang ketiga yaitu WLAN yaitu Wireless Local Area Network dan yang terakhir adalah Wpan atau Wireless Personal Area Network. Nah di sini untuk Wpan sendiri adalah jaringan bertenaga rendah dengan kecepatan data sedang hingga 100 kilobyte per second. Memiliki protokol yaitu IEEE 802.15 digunakan dalam Bluetooth, IRDA, dan Zigbee. Ilmuwan dari Universitas Edinburgh mengembangkan komunikasi cahaya tampak yang disebut dengan teknologi Li-Fi dengan menggunakan standar IEEE 802.157 di PAN. Teknologi ini Memberikan kecepatan data hingga 160 MB per second dan memungkinkan pengguna yang berbeda untuk terhubung satu sama lain di lingkungan yang sama. Kemudian, Weapon atau Wireless Personal Area Network ini terdapat tiga jenis yaitu Body Network Area, Network Offline, dan Home Office. Di Body Area Network terdiri yaitu Bluetooth dan example-nya atau contohnya itu adalah earphone kemudian untuk offline network itu yaitu Bluetooth dan juga WiFi contohnya seperti printer speaker dan mouse berikut ini adalah hierarki dari weapon yang terdiri dari Bluetooth Zigbee UWB, dan WiFi yang pertama dari teknologi Bluetooth teknologi nirkabel Bluetooth adalah spesifikasi untuk jarak pendek berdiri daya dan berbiaya rendah dan ukuran kecil yang memungkinkan konektivitas yang ramah pengguna di antara portable dan genggam pribadi dan menyediakan konektivitas perangkat ke ini ke internet teknologi ini mendukung data asinkronus volts dan aliran audio sinkron melalui tautan dengan kecepatan tautan 1 megabit per second kemudian yang kedua adalah Zigbee protokol ini biasanya digunakan untuk perangkat yang mengkonsumsi lebih sedikit daya Zigbee sendiri adalah untuk jaringan area pribadi nirkabel tingkat rendah dan ruangan operasi pribadinya sekitar 10-20 meter. Protokol ini juga dapat melayani jaringan mesh multi-hop yang memiliki kemampuan mengatur diri sendiri dalam jaringan area pribadi nirkabel tingkat rendah seperti Zigbee ini memiliki dua jenis perangkat yang berpartisipasi di dalamnya. Satunya adalah perangkat yang berfungsi penuh atau FFD, dan yang lainnya adalah perangkat yang fungsional yang dikurangi atau RFD. Kemudian yang ketiga adalah Wi-Fi. Protokol IEEE 802.11abg digunakan untuk wireless LAN dan pengguna dapat menjelajah internet saat terhubung ke titik akses. Arsitektur Wi-Fi terdiri dari banyak komponen yang bekerja sama untuk menyediakan wlan, sel dasar dari lan wifi disebut dengan sel layanan dasar yang berisi tautan tetap maupun seluler. Ketika sebuah stasiun pindah ke set layanan dasarnya, stasiun tersebut tidak dapat berkomunikasi langsung dengan anggota set layanan dasar atau bss lainnya. Selanjutnya adalah ultra wide band atau uwb. USB ini telah meningkat karena kecepatan tinggi komunikasi nirkabel dalam ruangan. Rentang bandwidth dari 110 hingga 480 megabit per second yang dapat menangani aplikasi multimedia yang cukup pengiriman audio dan video dalam jaringan rumah. Ini menggantikan kabel di jaringan rumah terutama USB 2.0 yang berkecepatan tinggi. USB sendiri menggunakan posisi pulsa atau modulasi waktu. UWB dapat mengatur waktu pertarungan pada frekuensi yang berbeda oleh karena itu properti ini membantu dalam mengatasi propagasi multijalur Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut yang pertama adalah membandingkan antara ukuran data dan efisiensi pengkodean data Di sini terlihat ada data encoding efisiensi antara Bluetooth, ZigBee, UWB dan Wi-Fi dengan data payload size. yang pertama di sini dengan data payload size yaitu 1000 maka di sini terdapat peningkatan pada data coding efisiensi yang pertama yang Bluetooth yaitu sekitar 10, kemudian untuk Zigbee itu sekitar 8 dan seterusnya di sini bisa terlihat uh, grafik data tersebut. kemudian pada different wireless protocol parameter pada wireless technology yaitu Bluetooth, Zigbee, WiFi, dan UWB. Pada time of bits di Bluetooth yaitu 4, Zigbee yaitu 802.15.1, kemudian pada WiFi itu 0.01425, kemudian pada UWB yaitu 0.009, kemudian pada data rate pada Bluetooth yaitu 0.72 megabit, kemudian pada Zigbee ini 0.25 bit, pada WiFi yaitu 54 megabit dan untuk UWB yaitu 110 megabit. Kemudian pada maksimum data size pada Bluetooth yaitu sebesar 339, kemudian pada ZigBee yaitu 102, pada Wi-Fi ini 2312 dan UWB yaitu pada 2044. Kemudian pada maksimum overhead size pada Bluetooth sebesar 1588, pada ZigBee sebesar 31 pada wi 58, UEB 42, kemudian pada kode efisiensi, pada Bluetooth sebesar 94,41%, pada Zigbee yaitu sebesar 76,52%, pada Wi-Fi sebesar 97,18%, dan UEB sebesar 97,94%, yang berarti uh, di antara keempat teknologi ini, UWB memiliki efisiensi yang paling besar, yaitu sebesar 97,94%. Yang kedua adalah perbandingan antara waktu transmisi dan ukuran data. Di sini terlihat transmission time dan data payload size. Ketika data payload size sebesar 1000 pada UWB sebesar 0,1 kali 10 pangkat 5. Dan seterusnya di sini bisa terlihat untuk grafik dari data perbandingan antara transmisi data, waktu dan ukurannya. Yang ketiga adalah perbandingan antara transmisi dan frekuensi. Di sini terlihat untuk range antara meter kemudian pada frekuensi. Yang pertama pada GSM atau GPRS ini sekitar pada frekuensi 1 10 pangkat 9 sekitaran range antara 2500 meter kemudian pada wi wifi dan bluetooth ini kisaran antara 2000 sampai 2,0 sampai 2,5 kali 10 pangkat 9 gigahertz dengan range antara 1000 meter kemudian pada UEB ini sekitar 3,0 kali 10 pangkat 9 gigahertz di range meter antara 900 meter. Kemudian yang keempat adalah membandingkan antara jangkauan dan transmisi data. Di antara empat teknologi Wi-Fi, Bluetooth, UWB dan Zigbee, di sini terlihat pada power atau watt min pangkat 5 dengan range atau jaraknya meter. Di sini terlihat semakin besar range pada meter maka untuk power atau kekuatan dari daya yang dibutuhkan dalam watt semakin rendah. Selanjutnya berikut ini adalah berbagai karakteristik protokol jaringan. Di sini membandingkan empat yaitu Bluetooth, Zigbee, WiFi dan UEB. Pada protokol IEEE specification, Bluetooth yaitu memiliki spesifikasi 802.15.1 Kemudian pada Zigbee, ini adalah 802.15.3a. Kemudian pada Wi-Fi, yaitu 802.15.4. Dan pada UEB, ini adalah 802.11abg. Kemudian pada Power Consumption, pada Bluetooth ini medium. Pada Zigbee very low, pada Wi-Fi high, dan pada UEB low. Kemudian pada kompleksi tas, pada Bluetooth, yaitu tinggi. Pada Zigbee rendah. Pada WiFi tinggi dan pada UWB ini medium. Selanjutnya pada operating band di Bluetooth berjalan di antara band 2,4 GHz pada Zigbee yaitu 915 MHz pada WiFi yaitu 5 GHz dan pada UWB ini adalah 10,6 GHz. Selanjutnya pada signal rate di antaranya yaitu pertama pada Bluetooth sebesar 720 kilobit per second pada ZigBee 250 kilobit per second, pada Wi-Fi sebesar 54 megabit per second dan pada UEB sebesar 110 megabit per second. Kemudian untuk Bluetooth antara range 10 meter, ZigBee 1000 meter atau 1 kilometer, kemudian pada Wi-Fi 100 meter dan pada UEB 102 meter. Pada TX power di Bluetooth sebesar 10 dBm, pada ZigBee -25 sampai 0 dBm pada Wi-Fi sebesar 20dbm dan pada UWB sebesar negatif 41,3dbm MHz selanjutnya pada RF channels Bluetooth yaitu pada channel 79 Zigbee 110 Wi-Fi pada channel 14 atau 2,4 GHz dan UWB antara 1 sampai 15 kemudian untuk bandwidth pada Bluetooth sebesar 1 MHz pada Zigbee 2 MHz Pada WiFi sebesar 25-20 MHz Dan pada UEB sebesar 0,5-7,5 GHz Selanjutnya pada modulation di Bluetooth yaitu pada GFSK, CPFSK, dan 8 DPSK Kemudian pada Zigbee yaitu BPSK, QPSK, dan OQPSK Selanjutnya pada WiFi yaitu BPSK QPSK OFDM dan MQMA pada UAB di modulation yaitu BPSK PPM PAM dan PAVM kemudian pada spreading di bluetooth yaitu FHSS pada Zigbee yaitu DSSS pada wifi yaitu MCDSSS CCK dan OFDM selanjutnya pada UWB yaitu DS UAB OFDM. selanjutnya pada poin basic cell di Bluetooth yaitu menggunakan Piconet, pada Zigbee yaitu Star, pada WiFi yaitu BSS, dan pada UWB adalah Piconet. Selanjutnya pada extension of the basic cell di Bluetooth yaitu Scatternet, pada Zigbee yaitu Cluster 3 atau Mesh, kemudian pada WiFi ini ISS, kemudian pada UWB yaitu Peer to Peer. Kemudian pada Bluetooth pada Maximal Number of nodes atau titik maksimalnya yaitu 8. Pada Zigbee yaitu 65.000. Pada Wi-Fi yaitu sebesar 2007. Dan UEB sebesar 236. Kemudian selanjutnya adalah protokol data protection. Pada Bluetooth yaitu 16 bit CRC. Kemudian pada data protection Zigbee yaitu 16 bit CRC. Pada Wi-Fi yaitu 32 bit CRC, dan pada UEB adalah 32 bit CRC. Kemudian pada protokol success metric, untuk Bluetooth yaitu cost-convenience, pada Zigbee ini ada reliability, power-cons, kemudian pada Wi-Fi ini speed-flexibility, dan pada UEB yaitu throughput-power-cost. Kemudian untuk application focus, untuk Bluetooth adalah cable replacement, untuk ZB adalah Monitoring Control, pada Wi-Fi yaitu Data Network atau Net Monitoring, dan pada UEB adalah untuk Application fokus yaitu Monitoring Data Network. Selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel tersebut. Jadi kesimpulannya adalah pita frekuensi tanpa izin seperti Bluetooth dan Wi-Fi telah membuat dorongan dalam pengembangan komunikasi jarak pendek, dan riset pasar menunjukkan bahwa wifi akan menjadi teknologi utama yang membentuk masa depan konsumsi di seluruh dunia protokol wifi IEEE 802.11BAG memiliki efisiensi spektral yang tidak efisien untuk pertumbuhan trafik yang meningkat dan permintaan konektivitas konsumen tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan dengan bandwidth terbatas yang tersedia di pita 2,4 GHz maka memperbaikinya telah dilakukan dengan penggunaan pita 5 GHz di IEEE 802.11n kemajuan dalam teknik transmisi karena MIMO atau multi pengguna dan pembentukan balok telah meningkatkan kinerja wifi menjadi gigabit per detik yang mengarah ke IEEE 802.11ac ini akan menciptakan masa depan pengenalan IEEE 802.11ad yang menggunakan pita 60 gigahertz dan kecepatan wifi yang diharapkan dapat ditingkatkan hingga beberapa gigabit per detik. IEEE 802.11ax akan meningkatkan efisiensi spektrum dan throughput sehingga mereka dapat pekerjaan di daerah yang sangat padat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.